Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku lagi di Oke, okay, kali ini aku akan menguatkan atas si ikut semua Selamat datang dan selamat sore Kita bersama lagi anak di sini Mumpung hari libur kita Aku tekan Kita ya, akan melihat kucing-kucing kuduk Udah pun nih lagi tidur lagi santai-santai tuh enak dia terus sambil melihat so, like, <laughs> masuk YouTube ceng, tenang Wei Wei Wei Cheng terus angkat <laughs> Kerjaannya tidur mulu, kapan kawinnya? Hmm, kapan kawinnya ceng, tidur mulu ceng. Oh. <laughs> Kerjaannya tidur mulu, kapan kawinnya? Hmm, kapan kawinnya ceng, tidur mulu ceng. kucing yang pemalas ini ini setiap lahir kerjanya tedor mulu kawainya <coughs> <coughs> ini mam <coughs> salim salim salim salim salim salim ting ting ting ting Uh, bubuk, bubuk, bubuk, bubuk, bubuk, bubuk bubuk, bubuk, bubuk manis yang ini yeah excellent! okay <laughs> okay